Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesnar kali kalian berada Di Hot kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kejora dan Rizky Bilar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 hubungan pertama persahabat ya kita lihat nih ada sebuah vitamin manja yang kita dapatkan langsung dari idola kita di channel youtube nya bang atay ya luar biasa perhatikan ketika tentunya para bumil ini lagi malam nih persahabat ya masya allah terlihat kegiatan keromatisan hingga kemesraan hingga kemesraan dari les dan rizki bilar persahabat yang terlihat nih masya allah perhatikan tangan keduanya yang saling menggenggam ya Luar biasa, Masya Allah, Tabarat Allah Mudah-mudahan pasangan ini selalu memberikan kebahagiaan untuk fansnya Dan mudah-mudahan juga rumah tangga mereka selalu diberikan kebahagiaan Dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Postingan tersebut di kembali oleh akun Instagram Leslar.lovers Banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Leslor underscore fans mengatakan tahu aja, tangan mencari pasangan ya katanya tuh masya Allah banget ya. Memang pasangan dedek dan kakak Bilal ini selalu memberikan kejutan-kejutan, cincangan vitamin manja, tentunya kebahagiaan untuk kita semua. Dan selanjutnya juga persahabat, di sini ada sebuah postingan ya kabar. Yang mana tentunya Bang Eno Ini risen dari Leslar Persahabat ya perhatikan di selit kedua Ini ada sebuah pertanyaan pesan Persahabat ya ke Bang Dede Prawira Bang Deno Eno masih di Leslar Entertain Dijawab persahabat ya Enggak, risen dia katanya mau rintis usaha Tuh persahabatnya jawabannya Bang Eno mau merintis usaha persahabat ya, doakan juga untuk Bang Eno, mudah-mudahan usahanya lancar dan selalu dipermudah, Amin. Diunggah kembali persahabat ya postingan ini oleh Agung Leslar .lover juga nih, ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption eno kangen huhuhu, thank you bang eno udah setia sama pak bos dari dulu bakal kangen sama eno nge-like terus nebeng sama eno dan semoga sukses usahanya amin dan kita lihat juga di kolom komentar Sahabat, ya banyak sekali tanggapan salah satunya dari akun instagram anda Amir underscore Ah jadi kangen Aeno Sumber vitamin terpercaya pada masanya Sering live, sering nebengin kita Thank you Aeno Masya Allah positif banget ya Komentar dari para fans Selalu mensupport untuk Bang Eno Mudah-mudahan usaha yang dijalannya Selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan Amin Ya robbal Alamin Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada judulkan vitamin manja banget ya Masya Allah Vitamin pada hari ini nih Luar biasa muncul juga idola kita jadi Lesti dan Rizky Pilar Masya Allah luar biasa Memakai kacamata hitam Yang selalu menambah Tentunya keren banget per sahabat ya Dari style idola kesayangan kita ini Banyak tanggapan juga yang diberikan Dari postingan tersebut nih per sahabat ya. ya Ini dari akun super.mini.5454 Si Gelisma, Papinya, Si Utun Berbahagialah kalian bertiga Tuhan melindungimu Amin Ya robbal Alamin Masya Allah Luar biasa Kesayangan kita Selalu Memberikan kejutan bahagia Untuk kita semua Dan berikutnya Para sahabat Kita lihat Ternyata persahabat ya Untuk hari ini Lesti dan Bilar Lagi main game sebarang bersama tim Mudah-mudahan selalu kompak Dan selalu solid nih untuk Leslar Entertainment Dan selalu memberikan kebaikan Dan kejutan bahagia untuk kita semua Amin ya alamin. Dan berikutnya juga persahabat ya, Ada kabar terbaru nih dari Bang Deri ya Kita lihat aja di GS unggahan pribadinya Mengunggah sebuah postingan sudah standby di Indosyardaan Mogot tuh persahabat ya Yuk tentunya siapa yang sudah kangen dan sudah nggak sabar persahabatnya menantikan acara nanti malam di leslar belak-belakan pasien bakal ada sesuatu yang wow persahabat ya Kita harus kompak selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dripos kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan? sudah siap cemilan 10-11 kalian zeng tuh siapkan cemilan kalian untuk selalu menyaksikan acara-acara dari Lesti dan Rizky Billar. dan selanjutnya kita lihat juga di indosiar mengunggah sebuah kabar Leslar belak belak malam ini persahabatnya Lesti kejora dan Rizky Billar ini berjanji bakal bongkar rahasia mereka di Leslar belak belakan tuh siap siap apa saja yang akan dibongkar.